Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azara Syafira, kelas 6D dari sekolah SD ITL Iza Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang Kisah ini terjadi di sebuah pantai Sumatera Barat Yang dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dengan kemiskinan untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau dan meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Sudah lama suamiku belum pulang-pulang dari merantau. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Malin. Ibu aku hendak memancing dulu ya Bu. Iya Malin hati-hati di jalan ya. Meskipun agak nakal, Malin adalah anak yang giat. Ia gemar membantu ibunya mencari makanan setiap hari. Ibu, aku mendapatkan ikan yang besar. Wah hebat, nanti ibu masakin tumis ikan kesukaanmu ya. Berjalannya waktu, Malin yang kecil tumbuh menjadi seorang pria yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang setiap hari kerja banting tulang sendirian. Ia memutuskan untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin ingin merantau, nak? Iya, Bu, doakan saja semoga aku lulus dan bisa membantu ibu. Bersama nah koda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar dan sang ibu pun mulai merelakan anak satu-satunya itu. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nakoda telah memanggilku. Aku hendak pergi dulu ya, Bu. Eh iya, hati-hati ya. Jaga diri baik-baik. Akhirnya kapal yang... Mengangkut Malin pun mulai menjauh dari ibunya. Setelah kepergian Malin, ibunya pun tinggal sendiri di rumah yang lusuh dan rusak-rusak. Dan tidak terasa, ibunya Malin semakin tua. Ia sangat memikirkan kabar. Nah, Malin bagaimana? Malin, bagaimana kabarmu, nak? Semoga kamu sehat-sehat selalu. Ya Allah, lindungilah anakku. Semoga dia sehat selalu dan baik-baik saja. Dan saat kepulangannya ibu Malin dari pasar. Wah, ikan yang segar ya, Pak. Iya dong, ikan yang segar badan bugar. Ayo dibeli, bu. Ah iya pak, dulu Malin suka sekali masakan tumis ikan kesukaannya. Setelah pulang dari pasar, ibunya melihat Pak Nakoda yang pernah membawa Malin pergi merantau. Pak Nakoda, bagaimana kabar anakku pak? Oh ibunya Malin rupanya. Pak Nakoda pun menceritakan. Tentang pengalaman Malin kepada ibunya. Malin sekarang menjadi orang kaya. Ia mempunyai istri yang cantik. Aku dengar-dengar esok hari Malin akan datang ke sini. Ibunya Malin sangat senang mendengar kabar itu. Benar pak. Akhirnya Malinku. Pas pulang, ibunya Malin pun mulai memasak. Ia tidak memikirkan rasa lelah dan capeknya. Ia memasak banyak sekali tumis ikan. Akan kumasakkan banyak tumis ikan kesukaan Malin dan akan kumasakkan juga buat istrinya. Dan matahari pun terbit. Ibunya Malin pun bergegas Pergi ke pantai. <tuh> Akhirnya tidak terlambat. Wah ada kapal kayaknya itu Malin. Malin pun mulai turun dari kapal. Dan ia pun mulai menginjak kakinya di tanah tempat kelahirannya. Tiba-tiba suara teriaknya ibunya. Malin anakku, kamu sudah balik kembali. Siapa engkau? Istrinya bertanya heran kepada Malin. Suamiku siapakah dia? Wanita lusuh itu. Dia bukan ibu, bukan. Kamu bilang kamu dari keluarga orang kaya. Malin pun mulai tergesah-gesah karena ia tahu itu ibunya. Ia tidak mau kasih tahu di istrinya. Bukan, ia bukan ibuku. Aku tidak mengenalinya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya sampai jatuh. Hah, aduh. Siapa engkau? Kau bukan ibuku. Jangan ngasal-ngasal kamu. Akhirnya Malin pun mulai naik ke kapal dan berlayar. Istriku ayo kayaknya kita salah tempat pulau. Dan ibunya pun berdoa kepada Allah yang maha kuasa. Ya Allah apabila dia memang bukan anakku aku maafkan dia. Apabila dia memang anakku tolong. Ubahlah dia menjadi batu. Allah pun menjawab doa dari sang ibu. Dan langit yang cerah berubah menjadi langit yang gelap. Allah pun menjawab doa dari sang ibu. Dan tiba-tiba kapal yang membawa malin hanyut di dalam laut. Eh, Kapal yang membawa malin hanyut di dalam laut. Dan Malin pun terdampar di sebuah pulau. Tiba-tiba Malin berubah menjadi batu. Apa ini? Kenapa tanganku berubah jadi batu? Ibu maafkan aku. Ibu maafkan anakmu ini. Dan Malin pun mendapatkan hukuman karena ia durhaka kepada ibunya. Malin menjadi batu dengan keadaan sujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia terlambat. Nah, dari kisah tersebut kita belajar bahwa tidak boleh durhaka kepada orang tua dan kita juga harus menghormati orang tua. Salah satunya adalah ibu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh.